untuk selalu memberikan kabar terbaru dari Leslar Tentunya Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada kabar terbaru Cidukan malam hari ini Masya Allah banget persahabat Melihat Leslar yang dikelilingi oleh orang-orang baik Yang selalu disupport dengan tulus oleh orang-orang baik Makin kagum, makin bangga Semoga Leslar selalu sehat, selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Dan pastinya yang sudah bertemu dengan idola kesayangan Leslar Merasakan kebahagiaan itu karena idola kesayangan kita aslinya baik banget Ramah, humble kepada siapapun Apalagi di slide kedua nih persahabat kita melihat jidukan, Idola kesayangan kita lagi makan malam bersama dengan pasangan Bang Adi Sky dan Kak Lloyd Persahabat Masya Allah Mudah-mudahan apapun yang dilakukan Leslar Selalu dimudahkan, selalu dilancarkan Kita simak juga kalimat caption yang ditulis oleh akun Sandal Putih Bilar Selamat malam semuanya, jangan lupa makan Tuh Persahabat, diingetin ya, jangan lupa makan Selamat malam untuk semuanya Mudah-mudahan kita juga selalu sehat Bahagia dan makin kompak untuk terus mensupport Lesti, Rizky, Bilar, dan keluarga. Kemudian, juga persahabat kita lihat di beberapa tanggapan komentar, begitu banyak respon dan tanggapan, di antaranya dari akun DWIP 1583 dari kemarin mabuk vitamin, sekarang tinggal olengnya, leslar juga lagi pada istirahat. Mungkin pasti mereka pada capek, tuh. Persahabat kita lihat juga selanjutnya. Kita bahas soal outfitnya Leslar Kita lihat persahabat, celana yang dipakai oleh Papa B Meraknya Givenchy nih persahabat Ini bukan kaleng-kaleng, harganya fantastis Mencapai 10.374.000 rupiah Wow, harga yang sangat besar, sangat tinggi Mudah-mudahan berkah, barokah. Dan kita lihat juga persahabat Selanjutnya kita bahas baju yang dipakai oleh Bunda Lesti Marizara Dibanderol Rp606.000 Masya Allah Mudah-mudahan rezeki Idola kita juga bisa nular ke kita semuanya Amin ya alamin. Kemudian para sahabat kita lihat selanjutnya Ini momen yang Sangat membahagiakan para sahabat Leslar makin nempel, Leslar makin cute dan makin romantis Papa B dipeluk dari belakang oleh Bunda Lesti Kejaran pada jomblo. Ini pasti bersahabatnya jungkir balik nih melihat kemesraan keromantisan dari Lesti Rizky Bilar Aduh Masya Allah Kita lihat juga bersahabat, begitu banyak tanggapan yang diberikan Di antaranya dari akun Buci Leslar mengatakan Malam Jumat lagi Bisa-bisanya nyampe Antartikamin Saltonya katanya itu Masya Allah bersahabat Mudah-mudahan kebahagiaan selalu Kita dapatkan dari Leslar Family. Kemudian juga bersahabat Kita lihat untuk selanjutnya Ada postingan dari Kak Bibo Dua jam yang lalu Mengunggah momen saat Papa Bibo Bunda Lesi Kencora Bermain ATV bersahabat teaser dulu kata Kak Bibo Nanti fullnya di Dedek katanya tuh di Dedek Lesti keceora, wah wow, warosah Nanti fullnya ada di Instagramnya Dedek Lesti. Ini teaser dulu saja yang diunggah oleh kak Bibu. Mudah-mudahan persahabat kita semuanya selalu mendapatkan kabar baik, selalu mendapatkan kejutan baik dari idola kesayangan kita. Masih menunggu cerita lain hingga kabar terbaru lainnya.